Aku masih pengen tanya tentang uh, inovasi di Tepkom, kan ada yang namanya Renbeg Oh ya, jadi uh, untuk kalau uh, Renbeg Aku masih pengen tanya tentang uh, inovasi di Tepkom, kan ada yang namanya Renbeg Oh ya, jadi uh, untuk kalau uh, rentback uh, pas uh, waktunya COVID mulai itu um, kita uh, melihat banyak orang mungkin yang uh, dalam yang kolaps atau ada kesulitan finansial gitu, right? dan kita tahu bahwa di uh, mereka punya Uh, rumah dan ya rumah ya sesuai Kita juga ada uh, opsi untuk buyback jadi uh, misalnya rumahnya yang satu miliar itu kan, uh, mungkin kita bisa uh, menyalurkan atau membeli rumahnya uh, 500 ratus juta gitu nanti di akhir tiga tahunnya gitu, dia bisa membeli balik lagi rumahnya. Mungkin hmm. ya rp juta atau rp juta gitu. Iya. Tadi itu kalau harga belinya nanti itu sesuai disepakati di depan, ya? Tidak, mesti, har tidak mesti harga pasar, ya? Iya, semuanya disepakati di depan. Oke. Okay. Ya, di dalam waktu tiga tahun ini, ya, mereka uh, membayarkan sewa. Ya. Oke. Okay. Tapi itu speeches ya, so, e, maksudnya dari protek gitu loh, bisa e, memberikan inovasi untuk e, rendek rumah yang di masa pandemi mendapat kendala. Tapi kenapa nggak dari pihak bank gitu kan bro, yang biasanya kan kayak, kayak harusnya tuh bank-bank itu kan, biasanya finansial di Indonesia gitu. Iya, iya kan kalau tadi kan kalau perbankan harusnya kan e, apa namanya, Kebanyakan kalau ngasih kredit itu, patokannya itu harus dia ada di dalam konsepnya itu ada 5C itu loh. Jadi di konsumer harusnya uh, diregulasi Bank Indonesia sendiri tidak wajib harus lima-limanya. Hmm. Sebenarnya 5C itu adalah metodologi bahwa untuk kita itu kalau mau kasih loan harus meyakini hmm. kemampuan dari debitur yang akan kita beriayai untuk E, mengembalikan atau membayar kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan keyakinan itu bisa dengan melihat faktor-faktor ini kalau di korporasi besar memang harus lengkap tapi kalau perorangan kan misalkan e, kamu cek peronya di bank itu ya udah lihat rekening peronya, udah yakin ya nggak perlu lihat yang lain-lain ya gitu loh jadi harusnya kayak untuk kebutuhan yang e, kalau saya selalu kebutuhan itu kan ada yang besar, ada yang kecil ya, kalau yang kecil harusnya dikasih aja loan yang kecil-kecil ya itu based on daripada profiling aja, nggak perlu harus pakai kolateral. Ya sekarang kredit tanpa koletralnya perbankan tuh bisa di atas satu miliar dan jangka waktunya juga bisa sampai di atas 10 tahun. Nah, cuman kan itu mereka hanya rata-rata berani based on karyawan yang peronya di bank, ya belum, belum masuk ke Segmen yang non-perole gitu loh. Nah, kalau dia bisa masuk ke segmen non-perole, ya harusnya itu yang mode-mode masyarakat banyak butuhkan. Itu kalau perbankannya bisa rileks, itu akan masuk ke perbankan, tapi kalau enggak, dia larinya ke pinjol kan <laughs> pinjaman pinjaman online. Nah, saya dulu selalu berbicara bahwa ada pandangan para banker atau para legalnya di banker itu kalau mengasih loan itu mesti ada agunan, mesti diikat, gitu loh, Iya hmm. kan, tapi di satu sisi dia bisa kasih loan tanpa kolateral. Nah, saya bilang, sebenarnya kalau itu karyawan, ya kan, itu nggak usah diikat pun nggak apa-apa sebenarnya. Iya kan, karena eh, harta, asetnya seseorang itu otomatik menjadi jaminan atas utang-utangnya, hmm. walaupun tidak diserahkan. Ya, ya kan, jadi misalkan Bro Victor ini uh, kata uh, default gitu, ya kita bank bisa melakukan upaya dengan action me me menagih hutan dan memohon untuk melakukan sita. Ya. Hartanya bisa, walaupun dia nggak diserahin uh, sebagai jaminan atau sebagai agunan, dia automatically, satu, nah, diserahkan ke bank, diikat, konteksnya kalau debiturnya itu pilot iya. default, pilot, kreditornya banyak, Betul. nah in case kreditornya banyak, bank yang memegang koletera dan me memasang hak tanggungan itu menjapat preference untuk didahulukan iya. tapi kalau segmen pekerja kan belum pernah dengar ada di dipilotkan era Retail Banking, jadi setelah itu bank berbondong-bondong masuk ke Retail Banking, Retail Financing, Consumer Banking, jadi relatively masih baru. Nah, pada approach-nya kan totally beda kan. Ya kan, nanti mereka kalau nggak melakukan perubahan-perubahan, akan kalah, muncul fintech-fintech macam-macam ya, tadi seperti ada uh, rent to own ya, orang-orang uh, beli rumah tapi bayar sewa dulu, habis itu baru rumahnya dibeli, mm. ya kan? Ya, kalau dia pebisnis, mungkin lima tahun ternyata rezekinya bagus dia nggak perlu KPR, langsung dibeli aja itu. <laughs> mm. <laughs> ya kan, ada lagi yang rempek, ya kan? Dia butuh, saya misalkan butuh uang, rumah saya 2 miliar, saya butuh 500 juta aja. Yeah. Kalau saya masukin ke bank kan Rumit kan, nggak yakin gitu. ke Pak Victor dikasih rentek kan. Ya. Betul tidak? saya jual, saya sewa lagi. jadi Harga sewa, harga jualnya 500 berarti, kalau kebutuhan saya 500 ya. Betul, ya. 500, dan uh, after sekian tahun kemudian, uh, saya udah punya duit, saya beli lagi dengan harga yang disepakati di depan, di depan kan. Iya ya, kan, iya kan? Ya, gitu kan gitu. loh. Konsepnya kita mau bikinnya industri hari A, ya jadi... Oh, ya, oke. Okay. Gitu. gitu loh. Kalau ya, itu I, M, B, T, atau... Uh, iya, iya, iya, iya. Ya. Ya, ya. Ya. ya, jadi artinya nanti akan muncul banyak fintech-fintech dengan inovasi-inovasinya, Ya, bank akan ditinggal lagi. <laughs> ya kan? Sekarang gini loh, sekarang itu kan yang lucu itu kan, uh, kan sekarang ada kartu kredit. Betul. Kartu kredit kan mulai ditinggalin, orang bayar namanya pay letter kan. Betul. Ya kan? Betul. Beli. pay nah, Kan kartu kredit itu sebenarnya pay letter sebenarnya. Hahaha. <laughs> Cuma karena, karena harusnya ini kan dikasih KTA, dikasih ini kan. Ya kan dia kerja sama dengan per, apa merchant merchant ya kasih plafon ya dia bisa ini nah itu harusnya mengarahnya ke sana tapi eh, apa eh, skema pembiayaan skema consumer finance itu berkembang sangat pesat tadi kita bicara pak Victor tadi eh, harusnya kan cepet kan kalau letter itu kan cepet banget kan betul ya, nah, ya detik aja kan Nah, harusnya proses proses Uh, finance untuk konsumer yang retail itu, ya harusnya hitungannya bukan lagi 5 hari, 3 hari, 2 hari, harusnya hitungan menit atau jam. Pinjol juga cepet ya, kalau pinjol itu. berapa lama? Pinjol sangat cepat. Cepat. Ya, dalam 1 menit itu, iya. Salon kan. Hmm. Kalau yang banyak dan kita kadang-kadang ke banyak tuh kan. Nah. Banyak Ya Iya, iya, iya. Jadi kayak uh, online Driver gitu juga, kayak Grab contohnya, Gojek juga udah ada bayar semua. Iya, iya betul. Gini, gini, aku jadi kepikiran. Orang Gojek gitu, ya. Gojek ya, benar ya. Beli makanan, nanti lewat Gojek kan. Iya. Kita kalau beli makanan lewat Gojek, siapa yang bayar makanannya? Driver. Drivernya kan? Tapi sekarang sudah, langsung kan kita, jadi, Ada juga yang kita ke restoran, restorannya kontak kocek deh antar. Hmm. Ada yang kita bisa kontak koceknya. Iya. Uh, koceknya yang, tapi koceknya bayarin dulu. Iya, betul. Karena bayarin kita dulu. Misalnya dari uh, uh, kayak gue uh, walletnya kita tadi, hmm. dia udah tarik tuh dananya, dananya kan semuanya nampung di satu atau berapa tahun gitu kan. Hmm. Dan dia Um, dananya dia call uh, dulu oke okay. nah, habis itu dia langsung uh, kirim message itu sekarang uh, lebih canggih sih ya mereka oke okay. integrated ke restoran jadi yeah, yeah, yeah. restorannya pencet oh iya saya terima uh, orderan ini gitu kan nah, langsung pakai ya dananya langsung ke situ drivernya cuma datang ambil lagi iya, iya. sebelumnya banyak mungkin driver-drivernya dia juga karena operasionalnya pas-pasan kan hmm. iya, jadi iya, iya. kalau ada misalnya ya dulu ada case, dia udah udah beli dulu ternyata pembelinya nggak ada, <laughs> <tuk> <tuk> itu malah jadi masalah gitu iya. nggak ya, maksud saya poinnya waktu ada gejala bahwa kita beli-beli makan itu bisa lewat ke Gojek atau driver, driver itu driver nih, yeah. berani membayarin dulu yeah. untuk transaksi misalkan 200000 ribu, 300000 ribu, gitu. Itu kan memenuhi banking system kan. Yeah. Kalau itu misalkan kamu beli makanan ratus 500000 kamu minta kredit ke bank, kan seminggu analisanya <laughs> makanya sekarang. <laughs> <laughs> <laughs> betul nggak? <laughs> nah, mungkin tadi uh, perkembangannya kan Uh, driver tadi, dia nggak punya duit cukup kan, karena waktu itu kan awal-awal kan transaksi nggak begitu cepat kan. Sekarang kan sangat cepat dan makanan kan sekarang juga nggak murah-murah kan. Kita sekali pesan makan kan, kalau mau tiga empat orang ya 300, 500, ya biasanya memang langsung dipotong dulu kan. Uh, sama si sistemnya kan. Tapi kan itu sebenarnya, tapi poin saya gitu, jadi kalau bankan yang gak, gak melihat kebutuhan konsumer tuh mereka selalu dari sisi liability, funding doang, jasa service harusnya dari sisi pembiayaan itu ya sama dengan memberikan uh, service, iya, betul. Uh, saya selalu, saya pernah mengatakan bahwa uh, menyetujui kredit mau penolak kredit itu bagian dari service ya kan, jadi uh, kalau misalkan satu bank ada aplikasi KPR dia tolak, ada bank lain disetujui, itu developer atau konsumen itu akan menganggap service bank ini jelek. Dia nggak mau lihat uh, arguenya si bank ini menolak apa, uh, bank lain bisa kok. Ya kan, ya kan misalkan dia bisa, kadang-kadang bisa plafonnya beda, bisa jangka waktunya beda, ya orang akan apa, ditolak, bank lain disetujui, itu bagian service. Tapi perbankan kadang-kadang tidak mau melihat itu, dia masih melihat dirinya, bukan melihat customer perspektif, itu. loh. Itu challenge seperti itu. Nah kita, uh, Roma 21 mem memberikan uh, refresh, edukasi, uh, supaya ya ini bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik, gitu loh. Kan, Rumah 21 ini sebenarnya kita hadirkan, satu tujuan kita adalah membantu semua orang untuk mendapatkan rumah idamanya gitu. Ya, uh, ya kan, entah kita dengan developer, dengan perbankannya, ya mungkin nanti dengan uh, fintech atau properti teknologi. Kita berpartner bagaimana, ya mana yang bisa membantu orang kita support. Very good. Ya, ya, ya. ya. Indama, dan kita betul-betul pengen, kan banyak sekali kan ee, apa namanya komplain ya, dari sisi urusan dengan developer, bangunan nggak jadi, dan jadi kita, kita akan seleksi, jadi nggak semua developer kita ini, jadi kita pengen ya intinya kalau mau cari rumah, ya rumah 21, kan rumah baru, rumah 21, hahaha. punya rumah dengan menyewa dulu bisa di Tathom, ya. Ah. Oh, Haa. Kalau dan bank juga bisa ke tempoh. ya Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya, ya. uh, dari properti Tapi arahnya oh, memang Tathom, ya. partnership dengan properti agent juga ya, sebenarnya. iya uh, yes. Uh, kita jadi uh, kebanyakan, mem, uh, mendapatkan nasabah kami. Yeah, ya. penguni yeah. Penghuni itu dari, eee, yeah, uh, yeah. real estate agent. Ya, artinya model bisnisnya, akuisisinya dengan partnership dengan uh, real estate agent, yes. kan? Tidak, tidak bentuk tim marketing sendiri, kan? Enggak, kan? Eee, uh, kita ada. Ada? Kita ada kayak Instagram, kan? Oh, promotion-nya, promotion-nya, iya, iya, promotion iya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Berarti kalau bergabung sama real estate agent, bakal jadi inovasi yang baru lagi nih dari tech uh, yeah. home? Dari dulu sih, kita pasti, sebut oh, corporate sama real estate agent, jadi mereka Ya, yang benar-benar kayak tahu di lapangan kayak gimana, siapa, uh, hmm. ya pos kita juga ada uh, channel yang untuk uh, uh, kayak apply digital, uh, ya itu sekarang juga lagi. Ya, tapi menurut saya benar sih, kalau dia berpartner dengan real estate agent, kan kita suka misalkan ada orang jual rumah susah, hmm. dia BU gitu kan. Sebenarnya dia butuh duitnya enggak banyak, kan kita bisa langsung dorong ke tap-home kan kalau rumahnya satu setengah miliar, dia hanya butuh 500-700 kan merem aja kan istilahnya itu, iya kan, <tuh>, kan? Nah, itu, itu, itu, itu satu yang orang-orang butuh rumah gitu kan juga orang mungkin mau sewa rumah gitu kan, sewa rumah kan kita bisa arahin dia sewanya untuk berapa lama dia kalau misalkan jangka panjang kan kita bisa edukasi ibu mending pakai rent -to on own aja ya kan sewanya nggak hilang ada produk-produk seperti itu gitu loh jadi dia itu ada fleksibilitasnya dia bisa kayak di, mungkin kalau kita beli rumah kan itu komit financial commitment yang sangat panjang, mungkin ya, 10, ya 20 tahun itu ya. nah ini kita cicipin dulu Iya iya iya ya. itu berarti kan terterbalikan tadi kan dulu kan orang investasi properti disewakan hmm. berharap dari sewanya bisa untuk bayar ke bank hmm. tapi karena bunga banknya tinggi ya kan di atas rate sewa ini kan nggak menarik kan ya orang sekarang kan sewa dulu baru beli ya kan lebih lebih lebih apa prioritas lebih milik ke situ kali ya. Ya, mungkin at the end, kalau kadang-kadang ya di dalam satu keluarga mereka mau uh, ya, you know, ada se sesuatu rumah atau apartemen yang mereka merasakan ya milik kami, gitu. gitu. Oke. Okay. Uh, terima kasih untuk uh, Bro tau dalam kiriman nanti next kita bisa undang lagi dan juga makasih untuk Bro Deye jangan lupa like, comment dan subscribe di YouTube channel Room Adila 1. Salam, Salam properti.